Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mo JP. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala, dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan meresens sebuah video lawak ya guys, yaitu musikal lawak Superstar 3 minggu pertama. Judulnya adalah Ubi guys. Langsung saja kita play videonya. Let's go. Islam agamaku Melayu bangsaku Keris yang menyilang Aku dipanggil Mat Sabu, Mat Sabu. God Bukan yang Mat Kilau gitu ya <tuk> Oh my god yang engkau Ini Saya tersalah, saya tersasul Abang besar sudah keluar Eh, uh. hey. Mak Kilau yang pertama, 80 juta aku buat kan? uh. Aku bawa yang kedua ni sampai kat New York Apa pula Mak Sabu kau? Nama saya Muhammad Sabudin Ah, uh. Muhammad Sabudin? Uh. Abang tahu nama kau uh. Tapi aku suruh kau jadi Mak Kilau kan? Uh. Wah, jauh beza ye dengan Mak Kilau satu Oh, <laughs> <laughs> uh. jangan main-main okay, Bagi saya peluang sekali lagi uh? Go, Kau Betul-betul okay, okay. Ay -betul? Apa Biasa pakai kamera besar Kenapa pakai telefon? <laughs> aku dapat OPPO Reno8 Pro ni kan Dia ada video Ultra Mary silicon, dengan video Ultra 4K waktu malam Gelak-gelak tetap mantap Oh Iklan oh, Lagi satu kau tengok Cantik kan Cantik Luar hodoh Nah Nah Okey saya tu. sebut betul-betul lah Bila okay. kau tak bagian oh. Bukan jangan main-main nah, Aku pening dengan banyak benda Aku nak fikir Aku serabut tau Ah, kan? Oh, kan dengan nak tunang lagi Siapa kan? nak tunang huh? Apa <laughs> kau <engkau>? Ha <laughs> Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke, okay. uh, oke, okay, oke, saya buat, uh. action, keris yang menyilau, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Eheh, makilau, oh. kau buat oh, apa, amboi wow. Eheh, British, selamat datang ke saya Galaulah kain Kau, kau... -apa, bang? kau ingat cerita ikan kaloi ya, ke huh? apa? <laughs> apa? Ah, <laughs> <bang? laughs> Saya orang Melayu ah. Memang orang Melayu, aku seorang kau jadi apa? British kan? Oh jadi British okay. Kau okay. jadi British lah ya? Okey, okay, okay. saya jadi British huh? okay, okay. Sekali lagi, kau jangan main-main Okey Okey, ini langsung oleh Ustup Uuuu, lain macam eh, sekarang Hei, betul-betul lah Okey, okey Mana kau dapat seta-seta ni? Ya? <laughs> betul-betul lah kan? Action Hei orang Melayu <laughs> hmm. Apakah kau sudah lupa Apa yang terjadi sama kawan kau si Wahid? Aku dengan Wahid baik-baik je. Oh. Kenapa? Dengan Wahid kau okey. Bagaimana dengan yang lain? Siapa? Apa sudah jadi sama Yasin? Huh? Huh? Azli? Huh? Syafur Apek? Dan Petpet? Pak Ya? dan Damdan? Apa sudah jadi? Terdekat? Ter kau! Apa? Apa lagi, <laughs> bang? Kenapa? Eh, hey, dah tulis terang-terang Mak gila. pulak senario lagi apa kau? Abang... Oh, huh? dia, dia sebut Wahid tadi. Kawan dia ada lima. Dia ada Kilau, Awang, Wahid, Yasin, Usop. yang kau sebut tadi Wahid Senario. Oh senario, lah. <laughs> bang, sekali abang, lagi Abang. Eh, eh, eh memang last eh. Abang, abang bagi kau last eh. Okay, apa okay. Abang pakai phone tu tak risau habis bateri ke? Kalau habis kenapa? Oppo Reno Air Pro. Dia ada 80W Superbook. Car 11 minit pergi 50%. Aku tahu. Okey. Oh <laughs> iklannya. Kau buat yang sering. Pandai. Betul-betul eh? lah. Betul-betul lah. Kau kau tak bagi tau aku. Okey. Eh, okay. Action. Okey. Yeah. Hey orang Melayu, what uh, are you doing here? Hmm? You can do some of what? Hmm? You don't feel free with the cells they hmm? You can do the name. They They have a hammer. They have Firaun. Firaun memang jahat, ha? tapi Firaun tak pernah jajah tanah Melayu. Kalau <laughs> sepak muka <mungkin> kau. <laughs> Firaun. Ah, Tolong, okay. Ya Allah. Tolong, Allah. Tolong, aku aku nak jadi Mat Kilau oh, tau. Okay, okay, okay. Nah, Bo. Walaupun kata nak aku tadi aku tak bang sekali lagi. <laughs> kelima, sekali sekali. Lah. sakit sampai nak. Sekali last. Terus bang. Eksis. Rah aku Kau kena ingat, bangsa kau akan selamanya berada di bawah tapak kaki British. Jangan kau cuba nak jatuhkan martabat Melayu. Keluar kau British. Hei Melayu yang angku. Terlalu huh? nak gaduh-gaduh. Hei British, perangai iblis. <laughs> Berhampus dari sini, please. Oh, oh, oh. tulis skrip panjang sampai bomuda bunuh mak kilau dengan berita bang jangan nak macam-macam gitu -macam. orang memang kawan baik <t assessment> uh, jangan nak jadi batu api eh hey, aku pula batu api huh? Huh? ini filem aku kau boleh tak boleh saja eh <tid> kalau macam ni memang taklah kau kau dah orang tak bang tadi kami main, main je bang kali huh? ini betul-betul <tid> betul <tid> <Dusan> ini sebab sebab kita masa sejarah ha apa marah <tid> dia guys marah guys bukan kita <tid> yang angkat sejarah kita kau ingat siapa nak angkat Wow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 bangsa bangga sedap berada... guys suaranya bangkitlah wahai bangsa ku, jangan pernah kau jatuh ku, kita harus bersatu jangan diulap silap-silap yang lol mantap mantap guys ini mantap banget oke okay guys setelah tadi penampilan Ubi wow keren banget guys asli lawak para dan pesannya itu sampai banget ke kita guys wow keren banget ya Wah wow, sudah lama ya saya istilahnya mau nonton tapi gimana gitu kan ada juga requestan daripada teman-teman dan sekarang saya mencoba untuk mereaksi musikal lawak superstar 3 minggu pertama yaitu Ubi guys mungkin ada requestan lagi daripada teman-teman sekalian langsung saja di share linknya di kolom komentar ataupun DM di instagram saya ya kan, kayaknya nonton yang lawak-lawak ini agak-agak membuat mood kita itu lebih apa ya, lebih terhibur dan lebih bahagia kayaknya ya, apa teman-teman suka dengan istilahnya konten lawak seperti itu, nah mungkin kita adakan seminggu sekali atau seminggu dua kali, boleh teman-teman komen silahkan ya, oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, apa-apa Jangan pernah lupa bahwasannya kita mempunyai agama, budaya, bangsa, dan tanah air Jadi mau dimanapun kita tetap ya Kita ingat kepada asal kita, tanah air kita, agama kita, budaya kita Nah seperti itu Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pak Bin Diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh